Oh, ya. Siapa nak percaya Tak percaya Pada zaman itu dan pada zaman sekarang ni pun Duduk di atas orang itu sendiri Sebab Islam ya, Tak ada paksa, tak ada bangkap orang Supaya Percaya Tapi duduk di atas Manusia itu sendiri, nak terima Ataupun tak saya terima Sebab tu kita yakin bahawa Quran adalah suci bersih Daripada Allah melalui malaikat jibril turun kepada nabi malaikat jibril pun dia tak tak turun ataupun tak bawa wahyu dengan sesuka hati dia saya ulur sikit cerita ketika nabi mula-mula dapat wahyu ikra di gua hira nabi klik ke rumah dia dan ada ekta takut Mula ikat mari pula. Iaitunya Jebra'i tulah juga. Mari panggil, Ya ayyuhal muddathir. Hei orang yang selimut. Um fa'anthir. Panggil kan? Eh? Ayat. Nak ayat katanya? Nabi terima wahyu tu daripada di gua Herak, lepas di dirumuh dia. Tapi lepas pada tulamu, wahyu tak turun. Nabi berasa lagi, eh apa apa ni? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لماعزولون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 tanazzala ala kulli affakin athim ayat 112 210 sampai 222 surah asyura masuk cerita lain sikitlah saya baca sat ni alhamdulillah ayat 210 ni Allah taala firman sekali lagi hubungnya dengan alquran alquran suci bersih dan jernih, betul, sahih, jelah, tidak ada sebarang syok dan dibawa turun oleh Malaikat Jibril masuk ke dalam hati Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah. Tidak ada capur dengan mana ganggu eh Maknanya, Quran ni, Allah Ta'ala jaga sungguh-sungguh. Kalamnya. Wakturung kepada Nabi untuk jadikan sebagai cara hidup umat Nabi Muhammad sampai ke akhir zaman, sehingga akhir dunia. Alhamdulillah. Allah Ta'ala firman, وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ dan Al-Quran itu pula tidak sekali-kali dibawa turun oleh syatir-syatir. Maknanya tidak diwaswah oleh syatir. Syatir Allah Ta'ala lahir ataupun sekat. Tak seru de hidup dengar. malaikat-malaikat dok kecek gapa hak ro'el atas langit. Katuk pintu langit. Sejak daripada Qura'i, Allah Ta'ala dah buat tu kau, mari ke langit dunia ni, maka syaitan dia main misik. Untuk nak pergi dengar dan nak pergi berbicara, telinga dia, tak boleh. Mulianya Qura'i, Allah yinyan, katanya, tidak diganggu walaupun sedikit oleh syaitan. Nota kaki satu, dua, tiga, lima. Oleh kerana kaum kafir musyrik, pernah menuduh bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pawang. Pawang-pawang ni maknanya ahli nujum. Orang nengok yang sentiasa berhubung dengan jin syaitan. Dan bahawa apa yang diturunkan kepadanya ialah sejenis dari barang bar, sejenis dari yang dibawa oleh syaitan-syaitan kepada pemujanya. Ning orang-orang kafir musyrik duk kata kepada Nabi kata benoh pasal pin pai tidak tapi dengan sebab dia tengok nabi pada waktu tu baca quran e, i belak ni apa muhammad baca ni tua tak ada mengaji tak ada nampak duk pergi negeri tu negeri ini jauh-jauh guru pun tak ada kitab apa baca tak ada tapi bakpo boleh duk pergi baca Bener hak orang Arab pada waktu tu tak pandai nak sebut dan kuasa tingginyo isi kandunge yang dibaca oleh Nabi SAW Sebab tu orang Arab musyrikin yo tuduh Nabi ni segala-galo. So yo hak yo tak tuduh. Yo tak tuduh katanya tak berjuru. Hak ni yo tak leh tuduh. Tapi hak lain sumo nya kato belako. Bawa benda baru Pecah belah Ajarah daripada syaitan sehe, Menengok Gotuh Poluh-puluh go go go puluh, -puluh beratus Kau dia tuduh ke atas Nabi SAW Maka dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya Allah Ta'ala mendedahkan kepalsuan tuduhan itu oh ya. Siapa nak percaya atau tak percaya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 dia tak tak turun ataupun tak bawa wahyu dengan sesuka hati dia. Saya ulu sikit cerita. Ketika Nabi mula-mula dapat wahyu ikra' di Gua Herak. Nabi klik ke rumah dia. Dalam keadaan ekta, takut. Mula ikat mari pula. Iaitunya Jebra'i tulah juga. Mari panggil. Ya ayuhan muddathir Hei orang okay, selimut Qum fa'anthir Panjir kan? Nah? Ayat Nak no, ayat katanya Nabi terima wahyu tu Daripada di gua herak Patut dirumuh dia Tapi lepas pada tulamu Wahyu tak turun Nabi berasa hirai Eh bak, apa ni? Tekah turun mari tu Turun derik derik Cok cok cok. Ayak tu, ayak tu, ayak tu Tapi bawah lepas pada tu Berti hampir-hampir semula Nabi buasa kecuk hati Eh tu hati enggak ada aku ni Melaika awak tak kenal ada aku Itulah Tugungnya suratul duha Wa duha Wa layli idza saja Ma wadda'aka rabbuka wa Tuh. ma qala Ma wadda'aka Tuhan mung tak tinggal mung hei nabi. Wa ma dan dia tak lupa mung dia tidak membiar mung duduk dengan Tuhan tak tak padu kepadamu. Bila turun surah ad nabi berasa lega hati dia masya-Allah. Tuhan masih lagi Duduk Suncai dan malaikat apa lepas pada tu turun turun turun turun turun tu wih wahyu pada nabi. Sebab melaikat Jibra'i ni, sebab saya rakyat saat ni dah, ia tak turun jumpa dengan Nabi, dengan sesuka hati dia. Berasa nak, nak jumpa, ia pergi jumpa tapi dapat izin daripada Allah. Allah izin, ia turun. Allah Ta'ala tak izin, ia tak turun. Itulah orang okay, yang nasib baik sekali di zaman Nabi, iaitu lain pada Nabi lah, iaitu puak sahabat. Rafiullahu anhum. Sahabat ni boleh tengok Jibra'i de de depan dalam rupa lelaki bukan sekali dah banyak-banyak kali sahabat nampak Jibril sebagai ketua segala malaikat apa apa tahu lagi nabi boleh jumpa dengan Jibril ni tiap-tiap malam dalam bulan Ramadan Jibril mari nak baca Quran nabi dengar nabi baca Jibril dengar tahun akhir belum pada nabi nak mati tu Jibril mari mun apa ni mudarasah mari Baca, dengar, baca, dengar Dengan Nabi Ini alaihi Wasallam, Dua kali khotir kera'an Masya Allah Ini no, ayat katanya geligonyo Nabi dan para sahabat Boleh Direct Secara teruk-meneruk Ambil kera'an Lepas tu sahabat Nabi Orang-orang ingat kera'an banyak-banyak Masya Allah So, ya Manusia sehingga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Dia kata kan Semua ayat Qur'an Di mana tugung Sebab apa boleh tugung Di mana Masa mana Sebab apa Aku tahu lebih. Ini Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud ni Orang yang baca Qur'an Supa Apa dia panggil Ingik-ingik dia tu Supa dengan Nabi Nabi baca lagu mana Dia baca lagu tu lah Allah, ning sahabat-sahabat di zaman Nabi. Bukan Abdullah bin Mas'ud saja, Bahkan orang-orang lain pun lah betul gitu Ada orang ngapa semua, ada orang ngapa setengah-setengah, dan ada orang ngapa sikit. Sahabat Nabi bukan semua orang ngapa kera'i ingat. Sebuah belakang ada. Ada gitulah Kita pun gitu. betul. Kita ada kera'i duduk di dalam dada kita. Kalau tak ingat surah panjang-panjang, ingat surah pandok-pandok tapi ngapa baca duduk dengan quran sama sebagaimana apa jinjak jinnyan katanya inilah satu kitab yang Allah Taala buat turun cuci bersih dengan tidak ada gangguan campurir daripada mana-mana alergi pemikiran apa walaupun patah pun tak ada hak campur dan alquran ni benar-benar luar alhamdulillah Allah firman lagi wama yang baghilahum wama yastati'un dan tidaklah layak bagi syaitan-syaitan itu berbuat demikian. Dah Allah Taala tak izin kepada syaitan. Tapi kita-kita dahulu belum pada quran, masya-Allah diganggu oleh syaitan belakang. Tekah turung tu tak apa lagi. Tapi bo mari duduk atas muka bo mim ni kita-kita zaman dulu lah, kita Taurat, Injil, Zabur, Suhuf. Pada zaman dulu orang hak duduk dalam Duduk dalam dan berglomok dengan kitab tu sendiri. Saya maksudnya ahli kitab, hak tu had ayat di dalam al ya jandak, rahaya, ahlal kitab ya bani israel tu. Digonggong otak dia oleh syaitan. Sebab tu orang-orang zame dulu dalam agama Kristian, agama Yahudi, dia sanggup untuk nak khianat kitab dia sendiri. Yuharrifunal kalimama wadi'ih, mereka itu menyeleweng. Glewing habis. Benar hak jadi kaumun yang betul-betul jadi benar hak tak kenal berlaku. Terutamanya hal apa? Hal Nabi Muhammad, hal umat Islam, hukum-hukum sebahagiannya diglewing, ditipu ataupun dipesong berlaku dalam kitab-kitab mereka. Tapi Allah SWT, Wa Taala jaga Quran er ni sehingga jin di dalam Quran er sendiri. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan al-dzikr. Al al-dzikr di sini artinya Qur'an. Wa inna lahu wa inna lahu lahafizun dan kami sendiri yang menjaga Al-Qur'an itu Tak siwi, gapo? Tak si di khianat oleh ore. saya biasa tengok kalau saya biasa raya dah. Raya sekali lagi kepada kita. Ore usaha wak Qur'an Pasal tukar balik. Lepas tu saya tengok dalam klik tengok. Dan dalam gambar yang di atas. Antara kera'i yang betul dengan kera'i yang tak betul. Dia tukar balik. Dalam surah suratul Namli, Allah Ta'ala firman, فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَوِيَتًا بِمَا ظَلَمُوا Nah saya caya ayat tak temu ni, tapi ayatnya macam tu. Fatil dengan molek. Nah, khawiyatan bima zalamu. Saya nendikam wah khawiyatan. Tapi dalam Qur'an sah lagi fatil bima zalamu. Jadi khawiyatan dengan khawiyatun. Bila kita tengok pak. Oh, ya. Tengok. Ya makai sikit. Ya makai di bagi. Kalau Allah-Hawiyah tak tahu, Ya baca seterik. Fatil kabuyutuhum khawiyatun bima zolamu. Dalam surah Tuhn Namlinat. Ayat yang kita, surah yang kita akan baca sikit lagi. Tapi hak sebenarnya dalam Quran, Fatil kabuyutuhum khawiyatan. Rumuh-rumuh mereka itu adalah rumuh yang hutuh. Dalam keadaan yang hutuh, Bima zolehmu. Yang tu hai peracu. Dia jadi pinat habis. Sebab waktu sendiri duk zolim. Buat aku zolehm di atas muka bami. Ha ini, Berhajak kepada kita ni. Dalai. Di dalai hatahu bahasa Arab. Dan ngapa kera'i. Lepas tu ingat molek Dia kita nak baca. Kita ingat muluk ni. Kita kena tengok. Dia jadi jelah katanya barih dia pasal mana baca lagu mana sebab galiknyo ni saya sebut ni orang Melayulah orang Melayu kita apabila mengapal Al-Quran dal muluk baca sokmo mu, dalam semayer baca baca baca, baca. siapa ko tak tahu katanya nyoh dia duk baca tu ada silap pas tu duk bawa tu bawa silap tu baca baca baca baca siapa ko jadi kalih jadi tamadad duk baca hak silap hanilah perlu kepada kita kena baca, kena dengar lepas tu usaha jadi pakat-pakat baca dari halakuh dan sebagainya ya halakuh, tempat kita ni sekadar katanya baca ya? tapi halakuh orang-orang harap masya Allah, ya ngapa keraai suruh yang nak bicara tu semua tiap-tiap orang ngapa belako? ingat belako? Alhamdulillah ha, ni nak no, ayat katanya, pentingnya baca Kro'eh, reti Kro'eh dan isi kandungnya yang ada di dalam Kro'eh kita klik kepada ayat ni semula iaitu nya Allah taala firman di sini wa ma yambaghilahum wa ma yastati'un dan tidaklah layak bagi syaitan syaitan itu berbuat demikian serta mereka tidak akan dapat melakukannya Tuhan dia syaitan tak boleh wa. sebab apa sebab Tuhan tak, tak Izin kepada syaitan nak naik ke langit pun tak boleh Na naik ke pintu langit pun tak boleh. Sebab apa? Bita-bita, hadu-ada ni Tuhai katanya Wa ja'alna harujuman lishayatin Jadi baca semua dah Surah Tabarak dah Tuhai rakyat katanya, bita-bita, hadu-ada tu Dia ada kocon dia, ada yai Supaya dengan apa? Supaya dengan Ada yung yai dia tu Situ, bita, tu, bita, ni, bita, ni Apabila syata usaha nak naik Kena panuh lalu Rujum, rujum artinya apa? Reje, panuh Pung, pung, pung Syata tak boleh, mas tak boleh naik Ini lah Mulianya kera'i Allah Ta'ala waktu tugung kepada Nabi kita Muhammad SAW Yang kita dok baca sokmo sokmo sokmo, Alhamdulillah Kitab yang suci, yang bersih Masa panjir dah eh? Saya nak baca notakah kisah so, di bawah. Yakni syaitan-syaitan itu tidak layak membawa turun Al-Quran kepada Rasulnya dan tidak dapat melakukannya sama sekali. Hanya malaikat yang layak dan dapat menjalankan tugas itu. Iaitunya, malaikat Jebra'i. Lepas tu kan, orang yang pasang huwakasain... nampak sutyat manusia yang menetak Ra'i siapa dia waktu baik kitab dia. Siapa? Siapa tu? Iaitunya, Laknatullah alaih Salman Rusdi. Orang-orang muda boleh jadi dia tak ingat tapi orang yang umur banyak-banyak sikit ingat. Salman Rusdi yang dilahir di India, patutnya dok mengaji banyak negeri tu, negeri ni, negeri tu. Ya gi baca Quran, gi baca kitab tu, kitab ni banyak. Ya waktu baik sutir surat namanya ayat syaitan. Dia katanya Quran ni adalah semua tu ayat-ayat syaitan belaka. Dia tulis dengan bahasa Angkirik, iaitu satanic verses. Dia katanya, Kro'el sebuah adalah ayat syaitan. Masya Allah, 2-3 bulan baru ini. Nak yang katanya? Dia kecek di New York, Amerika. Orang naik tikai dia atas witi. Lama dengan dia duduk sembunyi, senyak. Dia duduk di London, Angkirik. Siapa tak tubik rumah? Duduk dalam rumah. Sebab apa? Sebab orang Islam. Na ambil nyawa dia, Tapi, di Amerika, naik atas WT, hubungnya dengan Islam, hubungnya dengan alam dunia. Orang Islam naik atas WT, senyap-senyap nak ikut belakang, tiga, tapi tak nanti juga. Nah, ini no, ayat katanya, orang yang kita tahu dalam sejarah, yang menetak Islam, walaupun namanya Salman Rushdie. Nampak? Sumpah kan? Islam, kan? Salman, bakal Rushdie. Tapi, dia adalah orang kafir yang ulama seluruh dunia, pakat-sepakat katanya, dia adalah seorang murtad dan seorang kafir, bukan lagi Islam. Sebab apa? Dia tidak pernah sebut di mulut dia, katanya dia bertaubat di atas kitab dia, ataupun benda-benda yang dia pergi itu. Nah, katanya, dia bertawabat semula. Ini Allah Alam. Sebab tu kita. Nah saya nasihat kepada semua, terutamanya orang-orang yang rajin baca, baca lah betul selalu, hak kenal selalu. Jangan nak pergi baca yang tak kena, gelawing. Kadang-kadang orang Islam kita ni, siapa ke? Nggak apa? Duk waswah sendiri. Benar yang ada di dalam Al-Quran. Dia nak pergi baca, waswah. Lepas tu, duk bawa waswah dia lagi. Di siapa ke? Akidah dia apa salah, cara hidup dia apa salah. Wallahu'ala wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.